Para malah datkon cukup struggle pusing tujuh keliling mereka untuk melakukan rotasi. Tapi quadro, yes, menunggu dari belakang, tapi dari belakang Evos yang diam-diam menghampiri peluru ke arah mereka. Dan yes, menutup angle dengan smoke yang lebih tebal lagi. Ini makin ramai loh, dari arah timur, dari bagian utara udah chaos banget. Bahkan tim yang ada di bagian center circle pun, hmm. alter ego mereka sudah mendapatkan cukup banyak informasi di setiap bagian-bagian sekitar mereka yeah. mereka nggak dengar dari arah timur, mereka nggak dengar dari arah utara, selatan, barat semuanya bisa didapatkan informasinya sama Alter Ego jadi sebuah tempat yang aman pastinya untuk saat ini, tapi seperti yang dibilang sama Wolvie juga, tempat yang enak adalah tempat yang akan diincar oleh cukup banyak tim yes, tempat yang paling enak adalah menurut saya tempat yang bisa menutup angle dari lawan bagaimana dari BAT, Evo benar-benar ngelok begitu saja Quadro bisa didapatkan, tapi R2K nampaknya cukup pusing juga karena Alter Igo diam-diam juga ngeluh ke mereka bahkan maju begitu saja, KF sudah berdiam diri laser, nabrak juga dengan satu vehicle-nya selesai sudah nampaknya dari BAT spot yang paling enak diambil begitu saja oleh Ivos. gila men, mereka rapi banget iya, los. close combat-nya makin betul, rapi ya close combat-nya makin rapi, mungkin ini dari vibes yang mereka rasakan karena mereka sekarang ada di Bali, tadi masih penyesuaian <laughs> mereka okay, mungkin betul -betul. tadi game pertama masih agak jet lag dengan proses terbang dari Jakarta ke Bali Apalagi red face kemarin ya, abis Yogi. dari Jayapura, jetlag beda 2 jam sama Jakarta, dia langsung main. Sekarang alliance, mereka dikunci oleh NFT yang masih strong dengan 4 player-nya. Zuxima said first aid, menggulung-gulung darahnya juga. Tapi dibalik broken wall, dia tidak mendapat angle karena NFT. Dan ten NFT yang di lock oleh Kelsey yang mana Kelsey lebih sisi high ground, mudah mendapatkan kepala-kepala dari NFT. Betul, dan Biggedron dipulangkan ke arah lobby karena memang pergerakan mereka sudah di lock oleh tim NFT. Bahkan dari drone, gak mau ambil resiko untuk menyelamatkan seorang Ramones. Nyawa dari drone juga sudah tidak bisa lagi Tapi victim bergerak-gerak Yang salah bertemu dengan KF dari EVOS Reborn NFT dipulangkan menuju ke arah lobby Di arah yang lain tadi Karena terpotong oleh tim talent all Star. Tapi dari EVOS lagi-lagi kali ini KF mendapatkan pemain terakhir dari Eagle Esports gila luar biasa pergerakan jiggle yang dilakukan masing-masing pemain bagaimana lincah banget dari Red Face, dari KF dari Lazer apalagi Micro Boy tadi mendeteksi juga dan Alter Ego masih mendapatkan advantage mereka berada di sisi tengah kemudian juga bagaimana mereka mempunyai kompon di sisi high ground juga Mestinya ini kesempatan besar mereka mendapatkan winner-winner chicken in tapi dari SG Mikro berdiam diri sudah setup smoke cukup lumayan tebal RRQ yang diam di yang juga sudah hampir masuk dalam circle dan Livescape pun tidak mau kalah, mereka berada di Lower Ground tapi dari Lower Ground tersebut banyak natural obstacle yang mereka miliki betul sekali, dari Renault tidak ingin melepaskan keberadaan dari Tim Alter eh sorry, dari Livescape Lifescape, LifeScape. Dan masih pun masih bergerak ke arah sebelah kiri dua pemain tersisa dari Talon Sport yang kali ini berusaha masuk tapi ditembakin ada True, The Spoke dan juga damage dari Bluezone begitu menyakitkan menumbangkan satu persatu pemain dari Thailand esport tapi ternyata Kelsey masih bisa menyentuh punggung dari seorang Jan yes, nyaris titik darah lagi tadi tapi Alserigo cukup agresif kali ini yang dilakukan Potato memisahkan dirinya dari rekan-rekan tim begitu dari SuperUna setelah mengetahui Circle lebih mengecil lagi lebih mengerucut lagi mereka lebih merapat karena dari EVOS yang memberikan tekanan nantinya ya, tapi bakalan fokus karena Livescape cukup Wah. tebal dan cukup ramai smoke yang dilakukan bagaimana ini semestinya kalau Fred Granat bakal menjadi trap yang sangat-sangat beresiko ya. dari Livescape betul tapi ada Molotov yang dilempar ternyata membatasi pergerakan dari Livescape di mana ada smoke yang cukup tebal <Gin> tapi dari super Luna Granat yang betul-betul bagus banget berhasil mendapatkan satu pemain dari Livescape Nikro dari Skala juga masih bertahan ternyata memaksakan bergerak dengan menggunakan baginya mundur ke arah belakang ternyata semakin maju ke depan ada RRQ yang juga bakal join the fight kali ini Audrey di oleh tapi Gramatnya berhasil memulangkan satu pemain landscape dan menghajar dua pemain dari landscape. ya, yes, misalkan seorang maybe yang bakalan one man standing melawan 3 player yang bergerak move SE unit bakal ditabrak begitu saja, digunting dari arah sebelah kanan Renale, kemudian juga potato sebelah kiri dan Super Uda menyelesaikan dan menutuskan begitu saja tiga pemain dari Alter Ego, strong banget dan akan melawan Evos nanti yang sudah steady tengah circle zone betul, Evos posisinya enak banget kali ini kalau kita lihat ada tiga tim Indonesia yang bertahan ada RRQ, Alter Ego dan juga ada tim Efos 3 tim, Indone tim Indonesia 4 tim Indonesia gara Skylight masih menyisakan satu orang pemain mereka di menit ke-23. Oke, okay, yes, dari EVOS bagus banget. Bagaimana tadi ketika tim-tim lain sedang tim fight, dia langsung menuntaskan dengan setup set, up, set up posisi yang berada di tengah circle zone. Tapi, mikro memberikan sedikit distract juga, dan Renal Ray nampaknya cukup aware. Bagaimana di belakang dia ada smoke, di mana ada smoke di situ biasanya ada kehidupan. Dan yes, lagi-lagi setup yang dilakukan oleh EVOS dua berada di lower ground, dua di sisi high ground mestinya mereka cukup luas ke arah angle RRQ dan juga Alter Ego. selesai sudah perjalanan dari SG menyisakan 3 tim dari Indonesia Alter Ego, RRQ dan juga EVOS betul dan dari Alter Ego 2 pemain mereka sedang ter-knockdown butuh proses penyelamatan dan kali ini mereka juga dikejar waktu karena Blue Zone juga sudah mulai bergerak dan akan memaksa mereka untuk bergerak menuju ke bagian dalam dari zona yang keenam. 6 RRQ mereka nggak mau ambil resiko mereka hanya ingin menikmati pertempuran antara alter ego dan juga evos kecuali energinya bandel, mengambil satu atau dua pemain dari alter ego ataupun evos yang lengah untuk dijadikan poin kill mereka benar okay. 442 dua. nampaknya RRQ bakal menjadi wasit antara alter ego dan indonesia duk duk duk duk duk indonesia ini siapapun kayaknya, gue udah seneng banget iya. karena tiga tim yang tersisa adalah tim Indonesia semuanya tapi EVOS, mereka bermain dengan sangat barbar -bar, langsung tabrak berjudara tim ARAQ kali ini, bakal langsung mengamankan Last Man Standing begitu saja dan rata RRQ dipulangkan menuju ke arah lobi, bahkan kali ini satu pemain dari Alter Ego kembali ditumbangkan oleh EVOS Reborn. Oke, okay, nampaknya dua pemain dari EVOS bakal mengamankan sisi circle terlebih dahulu dan juga mengambil supply box untuk merefresh dari helm dan juga armor yang mereka miliki. Ini mestinya dari EVOS mereka memiliki advantage yang paling besar, sudah mengamankan juga, sudah mengontrol sisi high ground. Dan yes, Alter Ego kalau mereka dilempar terus-menerus utility seperti Kelihatan. ini, laser. Bisakah dia mendapatkan beberapa darah dari seorang potato tapi masih cukup aman potato untuk memberikan space dirinya. Wah ini benar-benar di-lock loh. Tiga pemain atau dua pemain dari EVOS sudah sedikit masuk ke arah zona. Sementara dua pemain lainnya akan memotong rotasi dari tim Alter Ego. Ada beberapa lemparan utilitis dilemparkan karena Alter Ego. Mereka benar-benar bonyok karena berusaha sudah mulai bergerak dan ada malotok yang begitu bagus berhasil mendapatkan Hazelnuts. Oh -oh, ini menjadi mimpi yang tidak indah untuk Alter Ego. Poteto kena blunder dia. Dia enggak bawa Molotof dia kena diri sendiri tadi. <laughs> Oke, okay, sayang sekali dan biasa memang terjadi karena memang tekanan pressure yang dilakukan oleh last minute ini benar-benar menggerogoti adrenalin mereka dan Mizort sedikit memberikan tekanan begitu pun dari Refresh memberikan diving juga KKM dapat dari seorang Denali menandakan skor versus 2. Apakah dari Alter Ego bisa men dari komponen mereka dan Yes, Laisa pun masih menekan dari seorang Refresh dan tahu Bang sudah lagi satu dari Laisa bisa adu trading maupun no di sini. Betul, ini udah chaos banget dan harusnya memang sudah dipastikan untuk winner winner chicken dinner berhasil diamankan oleh Evos Reborn. Untuk